rahmatullahi wabarakatuh. barakatuh Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina Wasajji'ati a'amalina. a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتوا إلا وإنتو مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اين اشتق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin fin nar muslimin dan muslimat Jamaah doa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat terbaik ini masjid adalah tempat terbaik di muka bumi berada di dalamnya adalah kebahagiaan tersendiri berada di dalamnya merupakan nikmat tersendiri majelis ilmu adalah kenikmatan besar yang ada di muka bumi Bahkan Nabi menegaskan Sebagai Riyadul Jannah Taman-taman surga Dan puncak kebahagiaan itu Ada di surga Dan majlis ilmu Itu Jalan menuju puncak itu Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan kita Berada dalam kebahagiaan besar ini, bertegur sapa, berjumpa dengan saudara, eh, duduk bersama adalah kebahagiaan tersendiri yang dengannya diharapkan, dengannya diharapkan agar. kebahagiaan yang kita rasakan semakin bertambah dengan adanya persaudaraan ukhuwah islamiah imaniyah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi saya tiba ya cepat sedikit Setan masih mengisi dan memang saya mau berlambat-lambat. Oke, okay. suruh mengisi jam 10 sampai jam 12. Uih, terlalu padat, terlalu lama. Jadi lewat depan, lurus. Lurus, cari sesuatu Kemudian Coba kita lihat kampus di lusur Masuk kampus Oh begini kampus sekarang Ternyata di dalam indah Ada lapangan sepak bola Taman-taman sekelilingnya Dengan singgah-singgah di lusur Duduk-duduk dulu Duduk-duduk Alhamdulillah bawa bekal uh, Kurma Makan-makan kurma 1 biji, dua biji Ditemani dengan Ribuan semut-semut di bawah Ditambah dengan penjaga taman seekor kucing Setelah itu ya di telepon sudah sama Ustaz Qodri jadwalnya Ustaz. Saya belum beri Ustaz Ansari dulu. Ustaz Ansari penanggung jawab jadi peserta-peserta mahasiswa harus lebih banyak bersama dengan penanggung jawab. Setelah itu jalan sebilang olahraga dulu. Satu kali putaran. Jalan kita ini orang banyak duduk, ini kesempatan jalan ini. Jalan Setelah itu kembali. Di waktu singkat itu terpikirkan banyak hal. Di antaranya Ternyata rekreasi di tengah kampus di hari Ahad lebih baik Daripada di Pantelosari, Masjid Seribu Kuba, 99 Kuba e, Full orang, di situ. Oh dihitung jari orang, enak Saya bilang, ya, nanti kita programkan ini sore ini Hanya muncul juga pikiran sehubungan dengan materi. Ternyata di sana memberi kebahagiaan. Masuk ke dalam taman memberi kebahagiaan. Ya. Sepakat. Ya. Kalau tidak aduh, percaya, coba-coba nih -coba, sana sebentar. Iya, tenang-tenang, duduk-duduk. Apalagi kalau sudah dibagi nasi dosnya, makan, nikmati di sana. Terlihat, iya. Dengan duduk di bawah pohon, hirup udara segar, iya. Masya Allah, ada kebahagiaan. Makanan yang kita cicipi, kita nikmati, ada kebahagiaan. Minuman yang kita teguk, kita nikmati ada kebahagiaan. Eh. Susunan bunga yang tersusun di situ, ya. E. Kita pandang, kita lihat, masya-Allah ada kebahagiaan. Eh. Susunan bangunannya yang tertata masya-Allah memberi kebahagiaan. Berarti kebahagiaan Potensi untuk meraih kebahagiaan itu. Itu ada pada setiap manusia. Mau bahagia. Tinggal nikmati kebahagiaan itu. Nikmati apa yang Allah ta'ala telah. Turunkan. Anugerahkan kepada kita. Kita diberi potensi. Untuk merasakan nikmat makanan, kita diberi potensi untuk merasakan nikmat minuman. Kita diberi potensi untuk bahagia melihat keindahan. Kita diberi potensi untuk tenang damai melihat ketenangan menghirup udara. Kita dicipta Di atas perkara Yang mengarah kepada Kebahagiaan total Itulah penciptaan kita Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah dengan Sumpah-sumpah besar Wattin waszaitun Waturi sinin Wahadal baladil amin dengan tiga sumpah watin wa Allah tegaskan sungguh kami betul-betul telah mencipta manusia dalam pembentukan yang terindah dalam pembentukan yang terbaik, terhebat. Sekedar bentuk kita saja itu sudah merupakan kebahagiaan tersendiri. Oke, yeah, bisa? Sepakat? Iya. Yeah. Gimana kalau ada di antum dikasih hidung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tikus atau seperti gajah? Uy, susahnya itu jalan. Kalau hidung nyantum panjang Panjangannya Turun Ayo, ayo ndak berani hidup Gimana kalau telinga nyantum Dikasih seperti telinga Weh Tangan nyantum dikasih seperti tangannya Rambut nyantum dikasih seperti rambutnya Penciptaan kita luar biasa. Ini penciptaan ini saja sudah merupakan apa? nikmat besar. Sesuatu yang harusnya membahagiakan kita. Belum lagi jiwa. Belum lagi akal. Lebih hebat dari semua itu. Fitrah kita. Kita dicipta di atas fitrah. Dan fitrah itu adalah sumber kebahagiaan dunia alam barzah akhirat. Itu dasar kebahagiaan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan dilahirkan di atas apa? Fitrah. Kita, selain kita, kaum muslimin, selain kaum muslimin, semuanya lahir, lahir di atas fitrah. Orang tuanya muslim, atau selain muslim. Semuanya lahir, di atas fitrah. Dan fitrah itu, adalah, Dasar kebahagiaan seluruhnya berarti, kalau ada orang yang tidak bahagia, hidup itu apa? Dia yang rusak kebahagiaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cipta, apa sudah cipta kita untuk bahagia? Bentuknya, penampilannya, posturnya, susunannya Sudah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa Perkara yang membahagiakan Akal kita, hati kita, jiwa kita, fitrah kita Itu perkara yang sangat membahagiakan Jadi kalau ada yang tidak bahagia Berarti, dia yang rusak kebahagiaan itu. Taib. Ini pendahuluan. Singkat, sederhana, masuk akal, mudah dipahami. Untuk pembahasan, meraih kebahagiaan dunia, alam barzah, Akhirat Dari judul terlihat Kebahagiaan dunia dalam barzakh dikubur Dan diakhir Di akhirat Judul sudah memahamkan Ilmu besar Bahawa kebahagiaan Yang harus kita kejar Itu bukan hanya di alam dunia. Ada kebahagiaan setelah wafat. Dan ada kebahagiaan di negeri akhirat. Bahkan di sana adalah puncak kebahagiaan. Lihat bagaimana Nabi menggambarkan kebahagiaan di akhirat. Mala ainun ra'at. Mala ainun ra'at. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh satu pun mata. Mata, jin manusia tidak pernah lihat. Wala udunun samiat. Tidak pernah terdengar, satu pun telinga. Wala khatarah ala kalbi bashar Bahkan tidak pernah terbetik dalam hati fikiran manusia. Kita membayangkan dengan kekuatan fikiran hati kita, sesuatu yang paling membahagiakan, iya. Maka ketahuilah, surga di atas itu. Tak pernah terfikirkan. Yang ada dalam Quran dan Sunnah tentang surga hanya nama. Iya. Yeah. Ada anggur, ada anggur di sini, tapi anggur di sana bukan anggur di sini. Ada beragam kenikmatan. Tapi kenikmatan yang kita rasakan di sini bukan kenikmatan yang ada di sana. Hanya namanya saja yang sama. Tapi hakikatnya sangat berbeda. Ini ilmu penting dalam memahami kebahagiaan. Dalam mengejar kebahagiaan. Dalam meraih kebahagiaan. Jangan terbatas. Mengejar kebahagiaan, kebahagiaan di dunia saja. Allah justru memberi kita kemampuan untuk bahagia, merasakan kebahagiaan di dunia ini untuk tertarik, meraih kebahagiaan yang sebenarnya, yang kekal abadi. Alam barzah, puncaknya di akhir, di akhirat. Kenapa Allah beri kita kemampuan merasakan enaknya makanan? Supaya kita tertarik merasakan enaknya makanan yang tiada tandingannya. Dikasih. Kalau makan coto gimana rasanya? Ah. Ada yang enggak suka coto, perlu basah gimana? Enggak suka palu basah? kalau bakso bakso bakso beranak iya gimana atau ayam bakar iya bebek cobeknya bebek goreng ah gimana saat dimakan, enak? nyaman? iya kalau orang betul-betul nikmati ay kalau rendah itu bahagia bahagia itu sifat diantara sifat bahagia membuat apa lenyap lenyap sesuatu yang membuat gelisah pikir-pikir pinjam kapan saya bisa bayarin ah. muncul mahnya itu udah tambah sakit dipikirkan terus tapi saat dia makan hilang itu Tenang dia. Ayo kita rasakan itu Itu tubuh kita Merasakan itu Untuk apa Allah beri itu Pancingan Kepada kita Kejar Rasa Rasah, Kelezatan yang bahkan kalau kita pikirkan dengan pikiran terhebat kita Itu tidak akan bisa menjangkau kelezatannya Rasah kelezatan Contoh di akhirat Ada contoh juga di sana Tapi tidak sama dengan contohnya dia naik di sini Ada contoh Palu bahasa di sana Yang suka Palu dalam surga, dalam hadis tentang surga, Nabi menjelaskan ada penduduk surga. Mau apa? Lihat apa yang dia cari, apa yang membahagiakan dia. Mau menanam ini kebun-kebun surga luar biasa. Banyaknya kelezatan, dia mau menanam. Kenikmatan dia adalah menanam dan memetik hasil tanamannya. Itulah kenikmatan dia. Dan benar itu kenikmatan di, di dunia. Antum tanam pohon mangga harum manis, masih kecil. Eh, tunggu bertahun-tahun, begitu berbuah, panen pertama. Oh, kita sabar sampai betul-betul mengkal. Eh, mengkal sampai betul-betul masak di pohon. Nikmatnya ini ini, nikmatnya ini ini. I, kalau dengan nikmatnya, i, beli mangga harum manis di pokok buah. Apalagi kalau harum manisnya, ay, karbitan dipaksa masak, jadi manisnya campur. I, tapi yang ini, woi, ini luar biasa. Sebab apa? Hasil usaha. Hasil usaha. Lihat para petani, gimana makan hasil panennya? Weh, itu kenikmatan yang banyak presiden sekarang, banyak orang-orang kaya sekarang, banyak miliuner sekarang. Itu apa? Mengejar kenikmatan si, pendatis, si petani. makan hasil panennya ini. Dan tidak rasakan amat ini. Padahal dia bisa beli Hasil panen petani ini lengkap dengan petaninya Dia beli sama petaninya Bisa dia beli Tapi nikmat makan itu dia tidak bisa beli Dan Dia tidak bisa beli nikmat makan itu Hanya si petani yang bisa merasakannya Dia tanam. Ini ada penduduk surga dia merasakan nikmat seperti itu. Tapi di surga akan wow lebih luar biasa. Tidak bisa terbayangkan. Maka di surga bercocok tanam. Dia tanam buahnya. Langsung besar. Tumbuh besar. Hebat luar biasa. Langsung berbuah dengan buah yang paling nikmat, Paling hebat. Paling luar biasa. Paling mengagumkan. Serta paling indah. Saat dia makan buahnya tiada tandingannya. Ini kenikmatan. Fahami, kita diberi potensi untuk bahagia. Setiap potensi bahagia itu apa? Kekuatan untuk mengejar setiap potensi bahagia itu apa? Pancingan untuk tertarik, meraih kebahagiaan yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih luar biasa, yang lebih lezat. Yang lebih ni'mat Yang abadi Yang terus menerus Ada beberapa Cerita-cerita eh, dongeng Di buku, di film, di ini Orang-orang mengejar keabadian yeah. Mengejar keabadian mulai kalau cerita-cerita orang Cina. Ya. Yeah. memang keumumannya ya yeah, tertipu dalam keabadian sampai mengingkari keberadaan Sang Pencipta. Komunis. Keabadian ada di akhirat. Dunia ini sarana untuk mengejar itu. Tapi orang bodoh Orang bodoh, orang stres, orang tertipu, mau mengejar di dunia. Dunia itu lihatlah, tidak ada yang bisa. Sangat jelas itu dunia. Enaknya makan coto iya. Kapan enaknya? Punah cipuri kita wa, apa? apalagi punaleba bagi Pak Jeko iya, sudah ada pengucuran. Wah, eh, baru langsung contoh. Ayat ayam mi. Takin enaknya, tak perlu melalui kunyah. Eh, kalau tiri eh, la busuki disikat sama tukang yang lain. Nekmat awalnya saat lapar. Eh. Tapi kalau sudah lewat tiga mangkok ketupat sepuluh, baru kemudian keluar coto aslinya. Eh, baru keluar coto aslinya. Ah, ini dagingnya paling enak, ini bumbunya paling enak keluar. Yang lebih enak dari yang tiga mangkuk pertama. Tertarik? tidak enak padahal ini lebih enak kenikmatan itu sangat terbatas tapi ingat Allah beri kepada kita untuk mengejar yang tiada batasnya akhirat di dunia kita hanya diberi kemampuan menikmati Kenikmatan, bahagia, terbatas. Dan itu sangat jelas. Tidak yang bisa mengingkari. Itu ilmu terang. Ilmu jelas. Terbatas. Kenikmatan di dunia. Dunia sebagaimana namanya? Dunia. Apa dunia? Dunia bahasa Arab. Artinya apa? Yang pendek. Yang di bawah Yang rendah Yang akan sirna Itu dunia Itu asal makna dunia dalam bahasa Arab Singkat e, Itu dunia Rendah itu dunia Di bawah itu dunia Seperti itu dunia Bagaimanapun nikmatnya makan di dunia Tidak ada artinya dengan nikmatnya negeri akhirat. Mau lihat buktinya? Ee, okay. mau lihat dalilnya? Hadit. Lihat hadit. Hadit tentang akhirat. Orang yang paling menderita di dunia. Orang yang paling sengsara di dunia. Ee, okay. dicelup. Ya semacam dimasukkan sesaat saja. Masukkan sesaat saja ke dalam surga. Terus tanya, kamu pernah merasakan penderitaan? Wah enggak pernah sama sekali. Coba lihat? Lenyap itu selama di dunia menderita betul. Orang yang paling menderita di dunia. Sekedar dicelup saja. Sesaat saja di surga itu. Sebaliknya, orang yang paling hebat kenikmatannya di dunia. Dia makan semuanya. Dia nikmati semuanya. Betul-betul dia puaskan dirinya dalam kenikmatan dunia. E. dimasukkan sesaat ke neraka. Tanya, kamu pernah merasakan nikmat? Tidak pernah sama sekali. Lihat perkara akhirat. Allah gunakan, beri kita akal, pikiran, fitrah untuk memikirkan ini. Ini kenyataan ini. Itulah kebahagiaan di dunia. Ada kebahagiaan untuk apa? Untuk kita gunakan meraih kebahagiaan yang benarnya. Ada kebahagiaan di dunia. Tapi sangat singkat, sangat terbatas. Karena itu, jangan tertipu dengan kebahagiaan kenikmatan dunia. Tapi gunakan nikmat bahagia dunia untuk apa? Meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Ini cara berfikir yang paling masuk akal. Ada berapa banyak kebahagiaan di dunia? Yeah. Makanan, minuman, rasa, aroma, pandangan, kedudukan, status, iya, yeah. uh, wanita, pasangan, anak, turunan, dan seterusnya. Itu semuanya membahagiakan. Semua pembahasan bahagia, iya, yeah. semua pembahasan bahagia di dunia kembali ke situ saja. Apa yang dicari? Ayuh siapa yang antum kira paling bahagia sekarang? Orang yang paling kaya? Ini keumuman banyak manusia mengejar harta, mengejar, mengejar, mengejar. Kenapa orang mengejar harta? Dia menganggap itu membahagiakan. We punya niak dete kulik Kuliki ren ne kulik ingan ren ne kulik am ne kulik. Okay, berarti kalau banyak, wahai nyaman. Sehingga cari uang sebanyak-banyaknya untuk meraih kebahagiaan. Ada yang melihat bukan uang, tapi kekuasaan. Kalau berkuasa, woi, semuanya lancar, bisa ini, bisa ini, bisa ini, semuanya tunduk. Ada yang ketenaran, yeah, bisa jadi juara ini, woi, bisa jadi juara ini, bisa. Ada yang cari kebahagiaan pasangan hidup cari kebahagiaan anak turunan ada yang berpikir lebih jauh Iya paling hebatnya ini paling hebatnya sudah ini paling hebatnya sudah di dunia paling hebatnya sudah di dunia ini bahagia masa tua itu paling hebatnya sudah Ia, nanti kalau saya sudah tua saya punya villa, saya punya kebun Saya tinggal uh, santai, menikmati ini, menikmati Itu orang yang ingin Itu orang yang yang digambarkan orang bahagia paling hebat di situ Kita katakan Apa yang disebut tadi itu kebahagiaan Tapi kebahagiaan itu terbatas Terbatas Sejak kecil, sampai bergausak. Terus, pikirannya apa? Saya mau nantinya ketika tua, bisa punya villa, punya ini, punya ini, enak semuanya, serba ada. Oh, di situ kebahagiannya. Sehingga dia kerja betul, sampai tua, betul. Dia wujudkan semua itu. Begitu tua, di tempatnya, tempatnya, bahagia. Bahagianya seperti makan saat lapar. Enak awalnya, selanjutnya, mana kebahagiaan yang sebenarnya? Anak kampus yang awal-awalnya yang kalau rengin satu, rengin ini, woy luar biasa. Bisa menemukan ini, bisa menemukan ini. Woy luar biasa. Bisa ini, bisa ini. Luar biasa. Bisa ini, bisa ini. Dia menganggap itu perkara yang hebat. Ia. Yeah. Kapan hebat? Kapan bisa membuat dobrakan? Kapan bisa membuat ini? Kapan bisa membuat ini? Woy yang hebat ini. Ia. Yeah. Dia sangat puas itu kalau berhasil itu. Tapi kepuasan itu, kepuasan itu kepuasan sesaat. Setelah itu, apa sebenarnya? Ada orang dengan penelitiannya. Iya. Eh, oh, kalau kita dapat berhasilin di penelitian ini bisa begini, bisa begini, bisa begini. Wah luar biasa, luar biasa. Dikerahkan segenap kemampuannya, segenap hartanya, segenap ini. Kerjasama betul-betul betul sampai berhasil. Keberhasilan itu dengan penelitiannya tuh luar biasa. Responnya orang maaf. luar biasa. Tahan berapa lama? Seperti makan saat lapar Semuanya seperti itu Seperti makan saat lapar Setelah itu Apa setelahnya? Kalau orang terfokus Menganggap hanya itu kebahagiaan Tidak ada kebahagiaan yang lain Hanya itu kebahagiaan Kapan dapat itu di situ saya bahagia Kalau tidak dapat itu saya tidak akan bahagia selamanya Yang seperti ini begitu dapat Iya yeah. Ternyata lewat beberapa saat hilang. Mana ini? Kondisi-kondisi nah, seperti ini, iya kondisi tertipu. Mana ini? Mana ini? Sehabis-habisan si sudah ini. Kenapa hanya awalnya saya rasakan? Mana selanjutnya? Kondisi seperti itu saat merasakan dirinya tertipu, itu kondisi yang paling menyakitkan. Ini disebut oleh semua orang yang berakal. Kebahagiaan di dunia itu beriringan dengan kepedihan. Iya. Beriringan dengan kepedihan. Apalagi kalau kebahagiaan yang ditempuh dengan jalur yang haram. Jalur yang halal saja. Itu tetap ada kesusahan di dalamnya. Ayo makan. Makanan halal, usaha kita, saudara di depan mata, kita makan, kita kunyau nyaman, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi setelah itu apa? Setelah itu apa? Mau ke belakang. Okay. Kalau tidak mau ke belakang, ya mau ke makan. Ke belakang. Ke belakang apa yang dilakukan? Mengeluarkan sesuatu <laughs> Apa sesuatu itu? Eh, iya. Sesuatu itu cobalah pandang sesaat <laughs> Pandang sesaat itu cium aromanya Terus gimana lagi kalau ambeyen orang? Woi, susahnya juga keluar. Terus kalau sampai berdarah? Pedih. Sampai kasihan orang yang menderita seperti itu tidak mau makan Lebih baik biar enggak biar kelaparan. Yang penting tidak menderita. Padahal nikmat makan ini itu beriringan, itu di dunia. Itu yang halal. Terus gimana lagi? Nikmat yang haram. Nikmat yang haram, makanan minuman yang haram. Itu pasti dan pasti beriringan dengan kepedihan-kepedihan. Belum lagi ada kepedihan abadi dia, dosa. Dosa yang akan mempengaruhi hidupnya di alam barzakh dan di akhirat. Lihat Jadi kita kondisi yang saya sebutkan tadi ini kondisi dia mengejar kebahagiaan terhebat dalam pikirannya dia menganggap ketika saya jadi penguasa iya saya akan ini oh kalau saya jadi Pak RT ini ai bahagianya saya bisa dapat sekian persen dari proyek ini bisa dapat oh begitu jadi prt dia dia sudah dapatkan itu kurangi ini. Ini kalau ini kondisi apa namanya? Kondisi masih dalam lingkup tipuan. Dan keumuman manusia berada dalam lingkup tipuan ini. Akhirnya apa? Kayaknya nanti jadi Pak Lurah saya ini Baruan ini. Dia kejar jadi lurah. Iya. Lebih banyak lagi pemasukannya. Lebih banyak lagi yang taati dia. Lebih banyak lagi yang elu-elukan dia Lebih bahagia dia Tapi sirna Tidak langsung lama Eh apa ini Mungkin kalau saya jadi camat Saya membawahi beberapa lurah Begitu jadi camat Betul bertambah Tapi tetap seperti orang yang makan saat lapar Mana ini ini yang pikirannya bahagia ketika berkuasa Bisa memerintah ini, bisa mengatur ini Banyak yang memandangnya, banyak yang mengelulukannya. Ba Akhirnya dia pikir, jadi bupati nih Jadi bupati seperti itu keadaannya Jadi gubernur, jadi gubernur seperti itu keadaannya Jadi menteri seperti itu keadaannya Jadi presiden seperti itu keadaannya Tidak bisa lagi jadi apa lagi? Ini, ini, kalau sudah tidak ada sampai pada puncak. Iya. Sampai pada puncak. Iya. Di sana ini yang kondisi tertipu betul. Iya. Mau kemana lagi? Akan muncul kesadaran. Ternyata ini tidak membahagiakan. Mana kebahagiaan ini? Mana sebenarnya kebahagiaan ini? Yang betul-betul memuaskan saya dengan berkuasa ini. Harta saya luar biasa, proyek saya sudah sangat banyak. Semuanya saya bisa lakukan, saya bisa ini. Tapi mana kebahagiaan saya? Bahkan tidak bisa tidur seperti tidurnya. Tidak bisa makan seperti makannya. Tidak bisa tenang seperti tenangnya. Mana saya ini? Padahal saya sudah yang tertinggi ini. Eh, Kondisi seperti ini. Mengakibatkan beberapa orang tidak tahan Sebab itu penderitaan Penderitaan Itu disebutkan dalam Al-Quran Orang yang mengejar Fata Morgana Orang haus Haus Kehausan ini Terus terlihat di padang pasir Apa yang terlihat? Sungai Air Kejar Kenikmatan air ini Yang mendorong dia Kenikmatan air ini mendorong dia Sampai di sana Padang pasir panas di sana berpindah nunya sesuai dengan pandangannya kejar lagi kejar sampai habis dia seperti itu mengejar kebahagiaan yang sesaat dia tidak akan pernah kebahagiaan itu yang seperti tidak akan pernah memuaskannya tidak akan pernah hai ingat lihat ada orang yang sampai dalam kondisi ini ya yeah. Menderita betul. Inilah kondisi sudah berkuasa dia. Dia lebih memilih mati. Sudah jadi bintang, bintang ini yang paling hebat. Dia memilih bunuh diri lebih baik daripada bertahan di sini. Dia menjadi pemain yang paling hebat di bidang ini. Tapi setelah meraih beragam kenikmatan dengan bermain, ya, menjadi pemain bola yang paling tingkat internasional dengan gajinya sampai miliaran bisa ini, bisa ini. Tapi begitu sampai di atas. Apa ini? Dia tidak rasakan kebahagiaan. Sirna. Mana sebenarnya ini? Banyak orang seperti ini banyak banyak memilih mati. Mati lebih bagus. Bunuh diri. Sebab menderita saat itu. Ditetapu. Ini eh, itu kondisinya orang kalau orang Makassar kalau oh, orang yang dalam kondisi ditipu. Pas ngapa betul-betul tertekan betul itu, iya marah mau marah kepada siapa mau ah, sudah kekecewaan. Jalur kampus, jalur kampus apa? Lihat kampus yang paling hebat di negeri-negeri barat. Jalur kampusnya apa? Apa puncaknya jalur kampus? Jadi peneliti terkenal. Eh, bisa buat ini, bisa buat ini, bisa ini, bisa ini, bisa, bisa beragam hasil pemikiran. Eh. Kebahagiaan apa yang dicari? Ada kebahagiaan saat menjadi oh, harta bisa didapat, kekuasaan bisa didapat, nama bisa didapat, iya, eh, terkenal di mana-mana. Tapi itu membahagiakan sesaat. Iyi. jadi ada orang yang seperti Fatamorgana itu mengejar, mengejar, masih proses mengejar terus, proses mengejar, mengejar terus. Iya, ada orang yang sampai kepada puncak sudah sadar lebih baik mati, iya daripada bertahan di situ. Ada orang yang tersadarkan akhirnya mau kembali diberi jalan kebahagiaan yang sebenarnya. Apa jalan kebahagiaan yang sebenarnya? Jalan kesbda, jalan kebahagiaan yang sebenarnya adalah. PotensiNya sudah ada pada kita, ada pada fitrah. Ketahuilah, yang bisa membahagiakan kita, ya, eh, bukan diri kita, bukan siapapun dari makhluk. Yang bisa membahagiakan kita hanya satu, pemilik kebahagiaan seluruhnya, Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal? Sangat jelas. Mau bahagia dengan bahagia yang sebenarnya Ikuti Aturan Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Coba dengarkan ayat ini Sering kita dengar ini ayat <coughs> Dalam surat Al-Baqarah ayat 38, kisah Nabi Adam, hawa iblis. Di sini, nih, yang mengejar bahagia ini, nih, kalangan manusia dan kalangan jin. Ini anunya, kakek manusia seluruhnya dari Nabi Adam. Jin seluruhnya dari iblis. Ini kisahnya mereka. Lihat kisahnya mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Setelah terjadi eh, Ini proses dihukum sudah Kulna kami pun berfirman Ihbitu eh, jami'an Turun kalian seluruhnya Nabi Adam Istrinya S.A.W bersama iblis Allah perintah turun kalian seluruhnya imayatianakum mini hudaan maka jika datang kepada kalian mini dari saya kata Allah Hudan, petunjuk hidayah pedoman hidup aman tabi'ah hidayah maka siapa yang mengikuti petunjukku Alaihim maka tidak ada takut bagi mereka يحزنون, dan mereka tidak akan bersedih ternafikan apa dua tidak ada khauf tidak ada حزن. kesedihan Kapan kalau ikut petunjuknya sam pemilik kebahagiaan di ayat yang lain dalam surat Toha Ayat 130, ayat 123. Masih kisah yang sama. Lihat, masih kisah yang sama. Allah berfirman, kalian berdua turun dari surga ini. Kalian seluruhnya. adu. Sebahagian kalian terhadap sebagiannya, lainnya akan menjadi musuh. Fa'imma ya'tiannakum minni hudan. Maka jika datang kepada kalian dari saya petunjuk hidayah faman tabia famanit tabaah hudaya maka siapa yang mengikuti petunjukku falayadillul walayyishkhoh maka tidak akan tersesat tidak akan sengsara kisahnya sama kisahnya sama iya yeah. apa yang berbeda hasil Hasilnya iya Allah suruh turun semuanya Sebab memang Nabi Adam dicipta memang untuk di bumi Iblis itu dicipta juga untuk di bumi Tapi hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Iya Menetapkan sebab-sebab Kenapa sampai turun ke bumi Iya Yang secara global kita sudah paham kisahnya. Lihat akhirnya saja. Disuruh turun. Di ayat dalam surat al-Baqarah. Allah janjikan. Pasti saya turunkan hidayah. Pasti saya turunkan petunjuk. Itu pasti itu. Tidak boleh tidak. sang penguasa, sang pengatur alam semesta, sang pemilik segalanya. Yang maha bijaksana, maha hebat, maha mampu. iya Raja segala raja. iya Hakim yang maha bijaksana, penentu segalanya. Itu mustahil tidak memberi petunjuk. Mustahil tidak punya hukum. Mustahil tidak ada perintah dan larangannya. Mustahil itu. Kerana itu Allah tegaskan. Kalian turun. Kalau datang petunjukku. Sebab itu pasti itu. Nah, lihat selanjutnya. hudaya. Siapa yang mengikuti petunjukku? Di suratul bakar Allah bilang apa? Kalau pun alaihim tidak ada khauf takut walahum yahzanun dan mereka tidak akan bersedih terus bersedih. Baik, ayat saudara Toha Allah katakan apa? Famanittaba hudaya siapa yang betul-betul mengikuti petunjukku maka apa? Fala yadhillu tidak akan dzalal tersesat wala yashqa tidak akan sengsara jadi berapa yang ternafikan kalau kita gabung? Berapa yang ternafikan kalau ikut? Hah? Satu, hauf, takut. Sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan, Hai, gimana ini? Membuat kita. Kalau orang takut gimana? Bisa bahagia kalau orang takut? Empat ini, yeah. satu dari empat ini, itu pelenyap kebahagiaan. Apalagi ada empat-empatnya. Antum punya semuanya. Tapi ketakutan. Bisa bahagia? Hah? Bisa. Antum punya semuanya. Tapi bersedih. Hah? Khawatir. Gelisah. Ada makanan ini. Makanan enak betul ini. Makanan favorit antum. Tapi antum dalam kondisi ketakutan. Eh, hey, ada makanan ini. Sementara ada yang mau membunuh kita di luar. Eh. Hey. Dengar, wah, oh, tetangga di sebelah sudah dibunuh. Giliran kita sudah, pada makanan enak ini. Saya bisa menikmati. Takut itu melenyapkan. Atau makanan enak, tapi lagi sedih. Hilang ini, dapat bencana ini, sedih. Terus falaya dulu, tidak tersesat. Iya, orang bisa bahagia kalau tersesat. Eh. Ah. Tersesat jalannya. Bisa bahagia? Tidak bisa. Yang bahagia itu kalau jalannya lurus. Ini. ini. Mau ke sana. Lurus. Masuk. Iya. Tapi kalau tersesat. Ini. Dia tidak tahu jalan ke sana. Dia lewat sana. Iya. Ada penghalang. Ini kita harus dobrak dulu penghalang ini. Dia dobrak penghalang, lecet tangannya. Dia lewati, lecet kakinya. Sampai di luar ada paku lagi. Terus masuk ke sana, masuk ke kuburan, masuk tersesat. Bukan begitu orang tersesat. Gimana kondisi orang tersesat? Antum lihat? <tuh> iya, antum lihat ano, eh, nonton baru orang tersesat. Antum yang emosi. Dum dum nene dongo dongo nene nene. Kalau dia penonton, itu orang tersesat itu betul-betul mendatangkan nafsu itu. Terus yang keempat apa? Walayyshka, Walayyshka tidak akan sengsara, tidak akan gelisah, tidak akan celaka. Kalau tidak ada empat ini Kalau tidak ada empat ini Itu pahamnya Caranya kita memahami Kalau Allah nafikan Tidak ada takut sama sekali Berarti apa yang ada? Apa yang ada? Aman Siapa yang merasakan aman pasti bahagia Benar? Eh, Benar? Hah? Itu bahagia Eh, sedih eh, Kalau anda sedih Apa? Bahagia Tidak khawatir Bahagia dia, tegar dia Tidak tersesat, berarti apa? Di atas petunjuk, lancar Enak jalannya Wala yeshka, yeshka celaka ini. Celaka, menderita Berarti apa? Damai, tentram, sejahtera Empat perkara ini adalah Akar kebahagiaan Sebagaimana lawannya yang ternafikan itu adalah Sumber celaka Sumber kesedihan, sumber bencana. Yang ternyata hanya satu. Hanya satu yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kepada kita. Faman tabi'ah, siapa yang mengikuti. Faman taba'ah, siapa yang mengikuti. Hudaya petunjukku. Satu saja. Dan mengikuti petunjuk Allah, itulah yang paling masuk akal. Ayo, siapa yang punya kebahagiaan? Allah, siapa yang beri kebahagiaan? Kita yang mau merasakan kebahagiaan, kita dimiliki oleh siapa? Kita yang mau merasakan kerikmatan, siapa yang paling tahu tentang kita? Allah SWT Kita yang merasakan kebahagiaan, siapa yang paling tahu apa yang paling membahagiakan kita? Allah SWT Semuanya ada pada Allah SWT Kalau begitu jelas sekali, harus hanya dari Allah SWT Tapi keluar dari itu. Oh, keluar dari itu. Coba lihat ayat, diantara ayat itu. Lanjutan ayatnya. Fala wa a'aradaan Siapa yang berpaling dari petunjukku? Fa'innalahu maka sungguh pasti baginya. Ma'ishatan dongka." Pasti dia akan berada dalam kehidupan yang dangkal, yang sempit, eh, sempit, gelap, busuk. Itu kehidupannya. Wana suruhoyo melekia mati a'ama dan saat dibangkitkan, dibangkitkan dalam keadaan buta. Kalau Robbili mahashar tania a'ama, maka dia yang menolak petunjuk Allah. Tidak bahagia di dunia, lebih tidak bahagia lagi di alam barzah, lebih mengerikan lagi ketidakbahagiaannya di akhirat, sampai dibangkitkannya saja itu sudah dalam keadaan buta. Dia katakan, wahai wahyropku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Pada dulunya saya melihat. Apa kata Allah demikianlah. Datang ayat-ayatku kepada aku. Kalian lu, Kalian berpaling, kalian. Mau bahagia? Jelas sekali jalan. Jalan masuk akal. Sejalan dengan fitrah. eh Dan itu membahagiakan dengan kebahagiaan yang betul-betul memuncak. Kalau di atas petunjuk Allah, makannya kita, lihat. Makannya kita itu beda dengan makannya orang kafir. Sama-sama makan coto, Sama-sama lapar sama-sama makan coto, sama-sama lapar. Di tempat yang sama. Bagaimana rasanya? Kalau orang yang ikut petunjuk Allah. Eh. Ikut petunjuk Allah Subhanahu Gimana rasanya? Orang kafir uang yang diberi dari riba, dari ini, tidak peduli halal haramnya. Iya, eh, makan, makan. Makan saja. Enggak basmalah, enggak ini, enggak apa, makan. Pokoknya bagaimana enak saja, iya dan seterusnya orang bersih, kau Muslimin orang yang ikut petunjuk bagaimana makannya, gimana dia nikmati makanan, dari mana hartanya, makan Bismillah, dia nikmati makanan, ya kunya, iya terus habis itu alhamdulillah, beda rasanya. Saat makan beda, rasa beda, hasilnya beda. Orang yang mengikuti petunjuk Allah makannya, makannya orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Antum tahu makan orang bersyukur? Ah? Makan orang bersyukur ya secara praktis habis makan alhamdulillah. Itu makan orang bersyukur. Iya, tapi alhamdulillah itu, alhamdulillah itu ucapan karena kita merasakan nikmat, ucapan karena kita mencintai pemberi nikmat itu alhamdulillah. Coba tu makan, makan nikmati tu makan. Gimana caranya menikmati? Yakin, ini di hadapan saya ini karena Allah beri. Uang saya dapat Allah yang beri. Bisa makan, alhamdulillah. Saat kita makan, yakin kita bisa merasakan ini Allah yang beri rasa. Banyaknya orang yang makan contoh hilang rasanya sudah. Iya, parah sudah ini. kurang garamnya, kurang, kurang ininya, kurang ininya. Akhirnya berkelahi ini rasanya ini. Terus makan-makan, dia tambah habis sudah ini, belum dirasakan Hah, apa rasanya tadi itu hilang tapi coba nikmati, sesuap itu luar biasa, banyaknya orang tidak diberi kesempatan makan ini bahkan banyaknya orang sesuap contoh ini saja, Allah tidak beri saya diberi ini bahkan bisa nambah apalagi kalau ketupat gratis Jadi, dia makan, dia pikirkan itu, dia nikmati. Alhamdulillah, dia kunyah, kunyanya lama-lama. Petunjuk agama, makan itu dikunyah, jangan ditelang langsung. Oke, yeah, dikunyah, yeah. dikunyah, makin lama dikunyah. Masya Allah, nikmat terasa nikmat. Alhamdulillah, itu kalimat. Alhamdulillah, itu kalimat. Alhamdulillah. Ini kalimat lahir Ini kalimat Alhamdulillah Lahir Merasakan kebahagiaan Saat kita merasakan nikmat Alhamdulillah Apa hasilnya? Ditambah rezekinya Dengan Alhamdulillah Belum lagi kalimat Alhamdulillah adalah dikir Pahalanya Tidak bisa ditahu Berapa pahalanya Tergantung kekuatan syukurnya Yang jelas Nabi bilang Alhamdulillah Tamla'ul mizan Alhamdulillah itu ditimbangan Bisa memenuhi Timbangan Timbangan yang lebih luas dari langit dan bumi Alhamdulillah itu bisa penuh semuanya Tergantung kadar Alhamdulillahnya kita Berapa kadar Alhamdulillahnya kita Berapa kadar alhamdulillah kita yang tercatat Tergantung kekuatan kesyukuran yang melontarkannya Bagaimana bisa bersyukur? Saat dia mampu melihat bagaimana baiknya Allah di sini Bagaimana baiknya Allah di sini Sehingga apa? Dia semakin mencintai Allah sering dengan makanan biru Dia semakin cintai Allah Semakin besarkan Allah belum lagi Nabi mengatakan orang yang makan walaupun sesuap nasi seteguk air setelah itu kita baca alhamdulillah gugur dosa gugur dosa dengan itu nikmatnya hidup ini makan ini kalau di atas petunjuk ini makan ini sudah nikmat beragam kenikmatan di dalamnya yang kita tahu dan yang tidak kita ketahui Bolehlah jadi Alhamdulillah kita saat makan itu Jadi sebab kita selamat dari bahaya Kita sudah diberi contoh Tapi kita mampu wujudkan Alhamdulillah ya, Nikmati ini dengan apa? Petunjuk Allah SWT Kita selamat Seperti ini Nekmat sekali. Antim yang haus pergi minum. Jadi bahagia di atas petunjuk agama. Oh luar biasa. Terserah untuk mau jadi eh, mahasiswa S1, S2, S3. Kalau mau lebih lagi datang ke saya. Saya kasih S4. Mau S5, saya kasih S5. Apa susahnya kasih? Aja. Ya. Mau kasih berapa S7 bisa. s juga bisa. Manusia yang kasih. Tapi itu bukan ukuran. Nekmat adalah, iya. Yeah. Kita sarjana S1, di atas petunjuk agama. Iya. Yeah. Anda menjadi sarjana peternakan, pertanian, teknik, arsitek, kedokteran, ini. Itu jalur-jalur ilmu yang bermanfaat. Tapi di atas ilmu agama. Sebagai seorang muslim, oh, luar biasa. Sampai ke puncak. Coba lihat bagaimana Islam. Lihat bagaimana Islam sehubungan dengan kerja-kerja ini. Iya. kan semua jurusan kampus itu jalur untuk kerja. Iya ngua jurusan kampus itu jalur untuk kerja. Ia. Kerja yang halal, terbuka semuanya. Kita pilih jalur jalur perbankan, itu kerja haram. Jangan masuk jalur situ. Biar bangkrut fakultas itu. Supaya berganti dengan iya, ekonomi syariah, ekonomi ini, iya model pinjam meminjam di atas agama dan seterusnya. Iya, lihat semua jalur, semua jalur, semua jalur pekerjaan, eh itu ditentukan di mana tempat kerjanya. Dan ketahuilah tempat terjelek di muka bumi adalah pasar. Siapa yang kerja di situ? Kalau pasar siapa? Pedagang. Ini, ini fakultas ekstasi dia ya ini, tiga rasa maupun nih tempat ter, tempatnya orang jual beli pasar dan pasar itu tempat terjelek di muka bumi tempat syar paling jelek di muka bumi saya eh, bukan artinya tidak boleh jual beli ini tempat gini kenapa oh disitu halal haram tidak diperlikan jual beli ribawi ya belum lagi uh, sumpah sumpah uh, beragam Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah atar. Syaitan. Syaitan. Iya. Syaitan itu terus melancarkan serangannya. Merusak kita. Bendera perangnya syaitan. Ditancapkan di mana? Ditancapkan di pasar. Di sini. Pusat kita. Pusat. Kekuatan kita di sini. Pasar. Tapi subhanallah. Dengan jalur Islam. Pedagang. Pedagang yang berada di tempat terjelek itu. Kalau dia berada di atas jarul Islam Muslim betul Sebagai pedagang Muslim betul Maka berdagangnya dia Dengan nilai-nilai Islam Bisa sampai ke derajat Bersama dengan para nabi Para siddiq Mau lihat dalilnya? Nabi bersabda Al-Muslim Al-Sadduq Al-Tajir Al-Sadduq Al-Amin Al-Muslim Ma'an-Nabiyyin wasiddiqin wasyuhada yawmal qiyamah awkamakol alaihissalatu wassalam seorang atajir, at atajir pedagang, ini kata sifat, berarti bukan hanya dagang-dagang saja, memang betul-betul berdagang dia geluti berdagang, dia pelajari teknik berdagang, dia geluti betul, atajir, at seorang pedagang asaduk As yang jujur ini syarat utama perdagangan sukses semua usaha sukses, kejujuran. Al-Amin, Amanah. Ia. Terpercaya. Ia. Hanya menjadi pedagang hebat, menjadi orang yang jujur dalam berdagang, menjadi orang yang amanah, ini orang kafir, bahkan orang ateis juga, tahu. Itu rahasia sukses. Ia. Syarat yang keempat yang menjadi penentu. Al-Muslim. Dia Muslim. Berdagangnya di atas nilai Islam. Kejujurannya karena di atas Islam. Amanahnya karena di atas Islam. eh Muslim. Maka apa? Perdagangan dengan cara seperti ini, di atas nilai Islam, akan bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada di hari kiamat. Subhanallah. Berdagang. Melakukan usaha di tempat terjelek. Tapi di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَلَا يَدِلُّهُ وَلَا Bahkan apa? Bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada pada hari kiamat. Terus bagaimana lagi? Bagaimana lagi dengan ajaran Islam di masjid? Hey, Stolatnya, puasanya, sedekahnya, silaturahimnya. Dia solat betul-betul di atas petunjuk. Allah Oh, Luar biasa. Kalau masuk pasar. Tempat terjelek di muka bumi. Masuk pasar. Yang merupakan tempat terjelek di muka bumi. Iya. Tapi dengan bacaan dari Islam. Bacaan dari petunjuk Allah. Maka kita dapat. 3 juta. Plus istana di surga. Mau masuk pasar dapat 3 juta. Iya, 3 juta. Nabi sebutkan dalam hadith yang dikuatkan oleh As-Syikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan beberapa ulam ahli hadith lainnya. Masuk pasar, baca doa ini. La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamduh Yuhyi wa yumid Wahu hayun la yamud al khair Wahuwa ala kulli sya'in qadir Sama dikir pagi Dikir subuh yeah. Dikir subuh itu La ilahi lallahu wahdahu la syarikalah Lahul mulku Lahul hamdu Wahuwa ala kulli sya'in qadir Hanya di situ tambahkan La ilahi lallahu wahdahu la syarikalah Lahul mulku Lahul hamdu Tambahkan Yuhyi wa yumid Wahuwa hayyun la yamud Ini saja tambahannya Yuhyi Menghidupkan wayumid mematikan Wahuwa hayyun dan dia Allah maha hidup La yamud tidak akan mati Barulah tambah Wahuwa ala kulli sya'in hadir Tambahkan itu Maka apa? Masuk pasar dengan ini Dapat Satu juta pengampunan dosa Yang kedua Satu juta hasanah. Yang ketiga Satu juta Pengangkatan derajat Plus dibangunkan istana Untuknya di surga Seorang sahabat yang mendengar ilmu ini Eh ilmu masuk pasar seperti ini Sering masuk pasar Walaupun tidak mau beli Tidak masuk pasar Tidak harus beli Dapat keutamaan Apalagi kalau antum penjual di pasar eh, Yang suka pergi pasar pasar di sini pasar kumu pasar Swalayan iya, yang berase atau hanya yang menjual e, apa e, AC yang berrasih atau hanya menjual AC-AC berasa jadi dengan hidayah dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa taala apa? menjadi kebahagiaan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi, kita simpulkan jalur kebahagiaan apa? Yang Allah perintahkan kepada Adam beserta istrinya, iblis, iya, semua jin dan manusia. Sudah diperingatkan. kamu Di dunia. Ia. Eh, akan betul-betul celaka. Akan betul-betul berjana. Akan betul-betul-betul betul sensara dan seterusnya. Belum lagi dalam merzah. Belum lagi di negara Kecuali kalau kamu. Ikut petunjuk saya. Maka falakho pun. Tidak ada takut. Tidak ada kesedihan. Tidak ada khawatiran. Tidak ada gundah. Tidak ada semua itu. Bahkan tidak akan tersesat. iya, eh, Tidak akan celaka. Yang ada adalah keamanan. Kebahagiaan. Ketenangan, kedamaian, betul-betul tenang, bahagia di atas petunjuk. Tentram, damai betul hidup. Jelas? Sayyid. Jadi ingin bahagia. Terserah menempuh jalur apapun Dalam hidup Ia. Kejar kebahagiaan Menjadi seorang mus, muslim Menjadi orang yang mengikuti Petunjuk Allah Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang sejalan dengan fitrah kita Fitrah itu Tunduk Lihat hadithnya Kullu mauludin yuladu Alal fitrah Semen lahir-lahir di atas fit, fitrah terus. Pak abawah maka kedua orang tuanya, yuhawidani yang menjadikannya Yahudi keluar dari fitrah, ayunasirani atau menjadikannya Nasrani keluar dari fitrah, ayumajisyani atau menjadikannya Majusi keluar dari fitrah dan tidak disebutkan kedua orang tuanya yang menjadikannya Muslim. Dan tidak perlu disebutkan sebab fitrah itu is Islam. Fitrah itu Islam. Kalau ada anak yang lahir, ada anak yang lahir, tidak pernah mengenal ajaran-ajaran yang lain, tidak pernah mengenal, putih betul, kosong, iya, tumbuh besar, kosong, tidak belum, begitu disuruh mengajar, yang seperti ini, kalau langsung disuruh, ayo, terima, bahawa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, pencipta, penguasa alam semesta, langsung itu diterima, tidak ada penolakan, ontak itu, sebab itu fitrah. Itu fitrah itu. Orang-orang ateis, orang-orang komunis yang bahkan menolak Tuhan, mengingkari Tuhan dengan lisannya. Tapi di dalam, itu tidak bisa. Siapa yang paling kafir di sini? Dari semua orang kafir. Saya kasih contoh, Firaun. Firaun kafir. Saking kafirnya nih Firaun, orang kafir saja tidak mau dibilangi Firaun. Iya, Siapaan tuh bilang sama Si Anu Si An itu, Firaun kamu ini. Enggak mau itu. Ini buruknya, busuknya, menjijikkan ini Firaun ini. Tapi Firaun dalam Quran gimana? Wajahadu biha. Firaun wajahadu, Firaun bersama para pengikutnya, juhud. Ingkar. Menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam Terus anfusuhum. Sementara fusuhum Di dalam jiwanya Istaiqanat, yakin Yakin itu, benar itu Ajaran Nabi Musa sama seperti Semua ajaran Nabi dan Rasul Ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya Ikuti petunjuk Allah melalui Nabi Musa iya. Beriman di atas agama ini Semuanya sama. Dia yakin. Istaiqanat fushuhum. Orang ini sudah mengaku apa? Saya, apa Firaun bilang? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Yang berani menentang, dibunuh. Ini lihat Firaun. Tetapi Allah jelaskan apa yang ada di dalam. Istaiqanat. Ini dari kata yakin. Istiqanat. Yakin anfusuhum. Jiwa-jiwa mereka yakin benar itu, tapi kenapa diingkari? Kenapa tidak mau terima? Belum mau. Uluwa sifat kezaliman ini kezaliman penguasa yang berkuasa. Berkuasa itu dominan sifat kezalimannya. Iya, amarah yang suka memperturutkan amarah emosi itu akan dominan sifat kezalimannya. sifat ketinggian, bangga diri, Pembanggaan. hebatan ini kalau punya dua sifat ini Tidak ada kebenaran yang bisa diterima Karena itu syarat pertama Mau mengikuti petunjuk Allah Harus tunduk Dan harus terima keadilan yang tiada tandingannya La ilaha illallah Hanya satu yang disembah Itulah yang paling adil diantara semua manusia yang paling adil diantara semua manusia Yahudi punya sembahan Punya ini, punya ini Nasara punya sembahan Ini punya Banyak agama punya sembahan Yang adil bagi semua manusia adalah Sembah pencipta kita saja Adil Jangan yang lainnya Adil Sangat masuk akal Itu keadilan yang tiada tandingannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kul, sampaikannya Muhammad. Ya ahlal kitab, wa'ay ahli kitab. Ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kemari. Allah perintah nabinya. Muhammad, sampaikan kepada ahli kitab. Ajak. Mari kemari. Ayo, mari kita bersatu. Ilah, kepada kalimatin sawa, bainana wa bainakum. Kepada satu kalimat. Sama antara kami dan kalian. Adil antara kami dan kalian. Ini Nabi disuruh, ayo bersatu kepada satu kalimat adil. Lima ini. Maka kita sama semuanya. Apa itu? Alla na'abuda illallah. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nushrika bihi syai'at. Jangan kita sekutukan dia dengan sesuatu atau apapun juga. Wala yattakhida ba'duna ba'dan arba'ban min dunillah. Jangan sebahagian kita mengambil sebahagian yang lainnya menjadi Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah SWT adil. Sebab hanya satu yang disembah. Hanya satu hukum dan aturan. Adil sekali. Dan itu fitrah. Itu yang membahagiakan. Itu yang membahagiakan. Kalau ini tidak diterapkan, tidak akan pernah ada kebahagiaan. Semakin kuat seseorang memegang perkara ini, akan semakin bahagia. Baik. Kita tutup dengan kunci pembahasan hari ini. Ini baru masuk kuncinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Alladzina amanu wa lam yalbisuu imanahum bidzul ulaiikalahumul amnu Wahum muhtadun. 12 menit lagi. Duh. Allah berfirman. Alladzina amanu. Mereka-mereka yang telah beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulm Dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman. Dua. Ini dua ini orang-orang yang beriman. Walam yalbisuu imanahum bidzulm dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kedzaliman. Imanannya, keimanannya dia kepada Allah, ya. Tidak tercampuri dengan kedzaliman. Kedzaliman di sini syirik. Maka apa kata Allah? Siapa yang beriman seperti ini? Ula'ika lahumul amnu. Mereka lah orang-orang yang pasti akan mendapatkan al-amnu. Al-amnu kata aman. Ini sudah bahasa, jadi bahasa Indonesia ini. Aman bahasa Arab itu. Itu aman dari bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dan banyak sekali bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia. Iya. Iya. Mereka akan mendapatkan al-amnu. Aman. Al-amnu di sini pakai alif lam. Alif lam yang seperti ini. Eh, namanya jensiah. Listigraqil afrat. Yang maknanya menenggelamkan semua jenis aman. Aman di dunia. Aman di alam barzah. Aman di akhirat. Ini maknanya. Ini. Terus sekedar itu. Wahum muhtadun. Dan mereka pasti berada di atas hidayah. Petunjuk. Petunjuk di dunia. Petunjuk di alam barzah. Petunjuk di akhirat. Itulah hakikat bahagia. Dunia, alam barzah, akhirat. Kapan? Keimanannya kepada Allah Subhanahu SWT. Menyatu dengan apa? Selamat dari syirik. Selamat dari syirik. Dan ini adalah makna dari la ilaha. Allah. La ilaha menolak kesyirikan seluruhnya. Illallah menetapkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua ini. Baik. Ayat yang lain. Perhatikan. Ini ayat ya. dibaca setiap Jumat. Akhir suratul kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yarju liqa Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya ini mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan ini maksudnya yeah. perjumpaan dengan Tuhan maksudnya eh yeah. masuk surga melihat Allah dan disitu adalah Puncak kenikmatan surga Berjumpa dengan Allah melihat wajahnya. Siapa yang mengharapkan ini? Lihat syaratnya Allah. Paliyah amal-amalan salihah harus beramal dengan amalan soleh. Harus beramal. Ini agama. Ini dia. Ini, ini rincian agama. Mengikuti petunjuk Allah itu. beramal dengan amalan soleh. Ini satu. Yang kedua, walayushrik bi'ibadatirobbihi ahdah. Jangan sekali-sekali melakukan kesyirikan. Dalam ibadahnya kepada Tuhannya Kirik terhadap siapapun juga Di situ kebahagiaan Mau bukti? Langsung saat ini Antum akan rasakan Kebahagiaan Yang mungkin Antum tidak pernah rasakan sebelumnya Cermati Makna ayat ini Kembali kepada kalimat La ilaha illallah Terima ini Yakini ini Ucapkan ini Dan cintai Selanjutnya salat beribadah di atasnya pasti bahagia. Pasti bahagia. Tapi nanti bahagia kalau paham yang diucapkan. Apa pahamnya? Ini lihat pahamnya. La ilaha tidak ada ilah yang benar illallah kecuali hanya Allah. Allah. Kalimat ini di dalamnya terkandung dua hal Menolak semua ilah selain Allah Dan menetapkan bahwa ilah yang hak Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Jelas? Kejelasan ini nanti akan jelas Kalau kita tahu apa arti ilah Ilah yang ditolak itu Siapapun selain Allah tidak boleh jadi ilah Dan harus hanya Allah yang jadi ilah Pencipta penguasa pengatur alam semesta saja Yang jadi ilah Apa itu ilah? Lihat, ilah. Artinya yang diibadahi. Apa makna diibadahi? Yang diserahkan padanya puncak cinta. Puncak harapan. Puncak takut. Saya perinci. Setiap antum punya keinginan. Nah, hari diinginkan. Hari yang dicita-citakan. Adin diinginkan untuk ditemui, Adin diinginkan untuk didapatkan, Adin diinginkan untuk kita rasakan iya. Setiap antum punya keinginan. Setiap keinginan itu antum cintai. Iya. Antum cintai. Cintai. Iya. Antum upayakan betul. Kalau sudah betul-betul dicintai antum upayakan betul. Ketahuilah, dari semua yang antum inginkan, dari semua yang antum cintai itu. Iya. Ada satu yang paling dicintai, yang paling diinginkan. Yang kapan bertentangan dengan kecintaan puncak ini, kita akan tolak yang lainnya. Ada satu, pasti itu, setiap orang, tidak boleh tidak, pasti ada satu. Itulah ilah, kapan selain Allah, musyrik kafir. Pasti tidak akan bahagia. Kapan hanya kepada Allah, muslim, dan akan bahagia. Baca la idahidullah dengan ilmu itu. Langsung bahagia. Pasti. Baca. La ilaha. Tidak ada yang saya ibadah. Tidak ada yang paling saya cintai. Betul-betul. Tidak ada yang paling saya cintai. Yang paling saya harapkan. Yang paling saya takuti. Kecuali hanyalah Allah SWT. Dengan itu kita sholat. Sebab dia yang paling kita cintai. Paling kita harapkan. Paling kita takuti. Tidak ada yang lainnya. Dengan itu kita belajar. Dengan itu kita mengajar. Itu langsung bahagia. Kebahagiaan ini tidak pernah dirasakan oleh eh, Putin. Ya, Putin. Eh, anak buahnya Dembaco. Gorbaco. Soviet. Yeah. Tidak pernah dirasakan oleh Albert Einstein. Tidak pernah dirasakan oleh Plato. Socrates. Dan tes-tes lainnya. Tidak pernah dirasakan oleh. Yang mereka rasakan hanya apa? Sentuhan-sentuhan mengarah ke sini. Yang merupakan burhan-burhannya Allah. Allah beri burhan. Ilmu-ilmu supaya orang mau menerima ini. Yang itu yang banyak orang dianggap sudah pencapaian. Padahal baru digerakkan. Banyak sekali orang menganggap. Oh sudah sangat hebat ini. Padahal belum ada apa apanya Masih lebih hebat orang musyrik daripada dia. Orang musyrik sudah sampai ke derajat. Orang musyrik sudah sampai ke derajat. Penguasa satu-satunya hanya Allah. Pemilik satu-satunya hanya Allah. Pengatur satu-satunya hanya Allah. Allah semata yang berhak untuk disembah, dibesarkan, diagungkan Tapi musyrik, kenapa? Dia duakan Allah dalam sembahan. Muslim murnikan ibadahnya hanya kepada Allah itulah ini makna Qul inna salati wa wa wa lillahi rabbil ini kalimatnya ini baca kalimat ini pasti bahagia ketika hidup kita mati kita ibadah kita zakat kita semuanya kita hanya kepada Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala itu kebahagiaan langsung itu Antum baca Quran seperti itu apapun aktivitasnya itu langsung membahagiakan dengan kalimat ini kita merahsahkan hanya kepada Allah. Dan selamatkan diri dari beragam bentuk kesyirih, kesyirikan. Jelas? Baik. Yang selanjutnya adalah. Wujudkan ini dengan terus pelajari. Apa yang datang dari Nabi Muhammad. Ini program ini. Lanjutkan ini programnya. Ya, terus pelajari. Tapi dasarnya adalah. Karena la ilah. Jangan mau belajar. lebih Bagus, saya nak belajar. Lebih Banyak akhwatnya. Aih. Kalau yang seperti ini, abun timogorodong. Ya. Atau ahwat banyak tertarik. Oi banyak anuan anakmu deh ini. Iya, ai harus latih. Kalau ada niat itu, harus di diperbaiki dengan La ilaha illallah. Kalau ini yang tertanam, maka bagaimanapun rusaknya niat seseorang itu akan dibersihkan oleh kalimat ini. Ini kalimat pembersihan tiada tandingannya. Kalimat pembersih penggugur dosa yang tiada tandingannya. Mau lihat dalilnya? Hadits. Bi ada umat Muhammad dipanggil di pada mahsyar, diperlihatkan dosa-dosanya, berapa dosanya? 99 puluh 99 lembar catatan dosa. Satu lembar luasnya sejauh mata memandang, dosa semuanya dan dia punya 99 lembar seperti itu. Ketika ditimbang, mau ditimbang mana yang berat? didatangkan catatan kebaikannya hanya kartu kecil seperti KTP apa yang terjadi ternyata 99 lembar ini iya yeah, ringan sekali lebih berat yang kecil ini sehingga berlaku apa fa'amaman sakulat mawazino bahwa fi'isha ti rodia siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya pasti hidup bahagia berarti apa dengan amalan yang terdapat dalam kartu kecil ini gugur dosanya masuk ke dalam bahagia hidup rodia di dalam kartu itu tertulis Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Jadi penghancur terhebat Selama diucapkan dengan ketulusan Dengan keikhlasan Itu sumber kebahagiaan Dan itulah hakikat fitrah Itu sejalan dengan fitrah itu Itu kontak dengan fitrah itu Jelas? Selesai. Jelas Saib. Tinggal antum lanjutkan Terus pelajari dengan program yang ada Alhamdulillah ini kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebedaan Qurannya mohon dimaafkan. Hadana Allah ya kumma jema'in. Subhanakallah. Alhamdulillah. Masih ada berapa menit? Satu menit. Pertanyaan. Ada pertanyaankah? Hah? Ini. Mau dibagi ini. Langsung saja bagi. Itu lebih membahagiakan orang. Langsung saja dibagi. Kalau tump tanya dulu, di, di, di. yang tidak bisa menjawab. Di, di. Jadi ini uh, panitia saja yang urus. Langsung saja bahagi. Semoga bermanfaat. Masuk waktu. Saya bisa satu pertanyaan saja. Iya, satu pertanyaan. Siapa yang bisa jawab?